Oh, di, ah, itu kiri, Pak. Santai, Pak. santai, santai Ini, Pak. Pak, Pak. Ini najaran punting dah puntak yuk puntak Pak iko eh, ni enda perlu Pak. Ya, ini di tancarif ah iya ni biar lurus ni ni iya kita sapu sapu sapu jangan jangan jangan jangan kan biar ikuti dia sampai ikuti dia. ikuti meh bapak betul tak Tidak, yang ko dia no anunya masih ano dia kada aja di kamu eh, ya. nah, uh, kata luri mulutnya uh, e. Tana. Tana. santai santai Tunggu, turun lomo, nah, lomo, santai itu dia kan kalau itu enggak. Ya, oke. kalau untuk pengukuran tetap kan dulu. Kalau untuk penunggukan tetap harus tepi dinding. Nah, Harus tepi. Kok apa tuh? Nah. Nampak kan awak-awak badat ni kejar tadi awak. sabar sabar sabar sabar itu tanda dia agresif karena empat jawabnya agresif biasanya tak liar. ya kami bersyukur kami bersyukur dia agresif kami pembungkuk juga nah itu loh